Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya guys Cak Mujib, gimana kabar teman-teman semua Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Amin amin ya rabbal alamin Oke okay, guys banyak diperbincangkan Karena salah satu film terbaru dari studio kembara ya Nah di sini itu mencetak rekor di Malaysia guys Perfilman Malaysia Dan satu hari dia mencecah 1 juta ya 1 juta ringgit dan setelah beberapa hari film itu tembus ke 11 juta ringgit. Wow. So ini keren banget sih. Antusias daripada masyarakat Malaysia ya, terhadap film Mat Kilau ini sangat-sangat besar sekali sehingga berbondong-bondong untuk nengok untuk nonton ya. Nonton bersama keluarga, kawan-kawan, anak-anak dan lain sebagainya. So, memang ada sebuah juga komentar, bahwasannya oh, anak saya sampai nak tengok lagi, nak tengok lagi macam tu lah. Memang seronok, tapi saya belum tengok lagi. Nah, di sini ada sebuah video, guys, daripada studio Kembara ya, di sebalik tabir film Mat Kilau episode kedua. Mungkin ada episode pertamanya, tapi yang direquest oleh teman-teman sekalian yaitu episode keduanya. So, jom kita tengok videonya. Let's go! Oke, okay, ini adekannya di sini Woi, oh. Oh, tadi api beneran lah itu Keren Raktur-raktur pelakon dalam film ini Dipilih oleh saya dan of course setelah berbincang dengan pihak kembali oh, yeah. Sebab saya seorang yang sebelum saya turun di set pengambaran Ataupun even sebelum menulis skrip Sebuah filem itu memang saya akan beri generasi lah Saya membayangkan tentang karakter Karakter-karakter dalam filem ini terutamanya sekali Makilau Saya rasa mereka ni berkaliber lah, Ataupun cukup matang sebagai seorang pelakon Untuk membawakan karakter-karakter yang bersiktirkan berat oh. Di dalam filem ini Pemilihan Adi Putra sebagai uh, Mat Kilau dalam filem ini, saya yang uh, memilih uh, Adi Putra untuk uh, mainkan peranan Mat Kilau kerana saya lihat kematangan Adi Putra itu sendiri. Ya, sebab kita tahu Adi Putra sudah terlibat dalam uh, dunia lakonan ini uh, begitu lama dan um, saya memerlukan seorang yang yang berkarisma dan juga oh, agak okay. muda untuk uh, mainkan karakter Mat Kilau ni kerana macam saya katakan sebelum ini, ini adalah kebangkitan awal. Perjuangan Mak Kilau di peringkat awal Jadi dia agak hmm. muda Jadi sebab itulah uh, Adil Putra dipilih Untuk mainkan karakter Mak Kilau wow. Pertama sekali saya berbesar hatilah Satu penghargaan yang uh, sangat besar Bila ditawarkan oleh Isyam Syusuf Sebab dengan tajuk Mak Kilau ni, Saya rasa semua tahu Seorang tokoh uh, bernama Mak Kilau uh, Seorang pahlawan, seorang ulama' hampir dua minggu lah dua minggu dua minggu lebih untuk menjawab balik uh, untuk bersetuju ataupun tidak sebab wow bukan berat mudah ya bagi saya betul berat, badan, berat. Uh, untuk mewak watak Mak Gilau ni waktu mula-mula uh, Samsun cakap nak ambil saya uh, dalam uh, filem Mak Gilau ni sebagai salah seorang watak uh, yang bersama-sama untuk menghidupkan uh, filem ni waktu saya rasa sangat-sangat cerudah -sangat sebab filem ni adalah filem pertama saya untuk filem epic filem jarak ini adalah filem pertama saya jadi okay. sebenarnya Fatah Amin Amat suai melakukan watak uh, Awang dalam filem ini Fatah memberikan uh, kerjasama yang sangat baik kan uh, Sebelum memulakan penggambaran Dia telah terlibat dengan uh, beberapa kelas uh, memanah Kerana karakter Awang terlibat dengan, oh. dengan uh, Skill handal sebagai seorang pemanah Sememangnya Inggeris itu binatang Yang membunuh orang yang tidak berdosa Aku tidak akan berdiam diri Saya lihat uh, Berindik ini, uh, Asli dia cukup bersemangat dengan naskah okay, dia Dia ayat cukup ayatnya. bertanggungjawab dengan naskah dia Pada saya Dia uh, satu benda yang bagus Yang perlu ada pada seorang pengarah Lagi-lagi uh, ini adalah sebuah naskah biopik Naskah sejarah saya. Jadi bila saya melihat cara bekerja Beliau cukup teliti Dengan dengan dari segi shot, Dari segi uh, penghayatan watak Beto ni saya melihat ada banyak sisi-sisi lakonannya yang masih belum dieksplore oleh pengarah okay. lain seluruh ini. Maksudnya kita tak nak mensiasiakanlah bakat yang ada pada uh, Beto Husairi dan Alhamdulillah uh -huh. Beto Husairi orang kata tanpa was-was menerima kan. Alhamdulillah dia juga mahu pergi bersama dengan saya dan Alhamdulillah kita ada uh, a very good chemistry lah on set. Keren. Dan insyaAllah saya akan berdasarkan lagi dengan Beto dalam filem-filem akan datang. MasyaAllah. Dalam kalangan manusia ada insan yang seakan-akan terpilih untuk memikul tanggung jawab Membaiki umat mudah-mudahan keren banget sih itu continue to pressure them until they give their lands to earth bumi tanah pang ini adalah Enggak bosan-bosan guys. Apa yang telah kau lakukan pada tanah kami telah melanggar jawatan undang-undang orang Melayu dan juga mencabang sultan. Oh. Lihatlah saksi tanda kedaatan orang Melayu. Allahu Allah akbar masih saja bikin beriding ya 23 Jun guys mulanya Action. ya Oke okay, saya seorang penggemar film aksi uh, juga menggemar uh, mengarahkan babak-babak aksi sudah lah saya meminati film-film luar negara dan Yayan Ruhian kan, terlibat dalam filem ini. Syukur alhamdulillah. pemilihan Yayan Ruhian ni hade uh, daripada pihak kembara sendiri kan, pihak penerbit yang kemahu okay. Ayyan Ruhian berlakon dalam filem ini untuk babak aksi. Tetapi uh, saya sebagai pengolah skrip dan juga pengarah filem ini saya tidak mahu Yayan Ruhian ada dalam filem Mat Kilau ni hanya semata-mata sebagai penyeri babak aksi saja. Saya mahu karakternya juga mempunyai perkembangan yang yang uh, sedikit memberi impak kepada Mat Kilau seterusnya daripada keseluruhan cerita ini. Di setiap filem saya selalu mendapatkan karakter yang Hampir sama sebagai orang jahat, sebagai pembunuh bayaran. Jadi saya hanya tanya-tanya sedikit tentang apa dan bagaimana Toga. Tapi yang pasti Toga ini adalah seorang kaki tangan Inggris yang tentunya akan membantai masyarakat Melayu dan siap berhadapan dengan masyarakat. Uh, wow. bagi saya bila saya involve uh, bersama dengan Yayan adalah satu kolaborasi yang baik bagi saya sebab kalau kita tengok selalu filem-filem lokal kita ni memang filem antarabangsa tapi bila kita uh, berusaha sama dengan Yayan uh, saya rasa dia akan memberikan satu impak yang besar Apakah lagi dia lebih terkenal uh, dengan betul pertahanan seni dia jadi uh, saya tak ada rasa sangsi kalau filem Mak Kilau ni uh, boleh menyeberang bukan saja di nusantara mungkin juga boleh menyemberam uh, ke pesanda dunia. Entah kenapa lah saya rasa uh, Johan Aqari itu sangat kena uh, melakonkan uh, karakter Yasin dalam filem Akilau ni kerana the way Yasin lontarkan dialognya sangat meaning pun. Kita tahu dialog-dialognya berkenaan dengan maruah orang Melayu itu... disampaikan oleh uh, Johan Aqari, saya riset pengembaraan orang kita dah dapat rasa aura karakter ni bawakan oleh Johan Aqari saya dan mat kilau uh, merupakan sahabat namun tetapi usianya lebih tua jadi yasin memanggil mat kilau dengan gelaran abang kilau Abang Kilau Abang dengan Kilau. penduduk kampung di Pahang uh, Sangat akrab uh, Jadinya bukan saja saya Malah ada Abang Ucup, lakonan Kirahman Juga mempunyai bonding yang sangat akrab Sangat uh, rapat dengan Mat Kilau uh, Dalam filem Mat Kilau ni ada seorang karakter uh, Yang bernama Ibrahim Iaitu salah seorang okay. pahlawan juga uh, Ianya dilakukan oleh Ali Karimi Seorang pelakon uh, baru Nama saya Ali Karimi bin Abdul Rahman Saya memegang watak Ibrahim Ibrahim ni dia adik kandung Mat Kilau Uh, di mana dia seorang yang taat dengan abang dia, dengan ayah dia iaitu Tok Gajah dan dia bersifat perwira yang sangat kental lah. jadi apa-apa berkenaan dengan perjuangan dia sentiasa ke depan untuk watak Brahim wow. ni saya ada buat beberapa penyedikan lah. saya buka di internet, di buku-buku sejarah dan juga saya bertanya kepada uh, pakah sejarah juga tentang uh, watak Ibrahim ni skill yang ada pada Ali Karim ni dari sudut martial artsnya dia karakter Ibrahim ni perlu bukan hanya perlu pandai silat tapi juga bermain dengan pedang dan juga especially tak pi walaupun wow kalau nak di compare dengan pelakon-pelakon lain yang lebih matang sebagai pelakon dalam film ini tetapi lakonan yang dipersembahkan oleh Ali Krimi ini pada saya memuaskan dan baik dan tidak uh, menenggelamkan dia sebagai pelakon baru Apabila uh, menghasilkan film EPIK ni sudah semestinya lah. saya uh, mahukan pelakon-pelakon yang boleh katakan yang berpengalaman, yang senior, yang grade A kita tak melepaskan oh. uh, peluang untuk berkutusama dengan uh, Dato' Jalaludiasan, uh, Namron, datuk Sherin tami Yang memainkan uh, watak-watak pembesar dalam film ini Jadi mereka, C Metroid, walaupun bapak mereka sebagai pelakon pembantu Tetapi sangat membantu dalam perkembangan plot film ini Mau penonton faham the conflict yang berlaku di kalangan pembesar ketika itu Woo! Mantap Oke, okay, okay, dah selesai So, itulah tadi Setelahnya, ya yeah. Abang Samsul Yusuf juga mengatakan bahwasanya pemain-pemainnya ini adalah Great A, dimana betul sekali kenapa bisa istilahnya mencetak rekod di Malaysia karena yang main itu bukan sembarangan orang yang dipilih oleh Abang Samsul Yusuf ini. Jadi, kita yang menonton pun. Tidak akan kecewa dengan apa yang kita tonton Karena sangat-sangat bagus sekali Saya hanya mendengar cerita gitu kan Saya hanya mendengar cerita daripada uh, Abang saya yang ada di Malaysia Bahwasannya cerita ini memang sangat best Cerita ini memang sangat padu dicakap. Sampai-sampai banyak juga ada orang yang Nak tengok dua kali, tiga kali Sebab apa? Sebab semangat perjuangan dalam diri dia bergejolak Sebab Rasa istilahnya ingin ingin ingin dan ingin lagi untuk merasakan macam mana perjuangan Zaman dahulu ketika melawan penjajah So ini sangat sangat bagus sekali guys Dan saya aja nonton trailernya aja itu saya kayak wow dapat banget gitu itu trailer aja udah dapat banget ke kita Apalagi kalau kita mau nonton filmnya gitu The best banget So, saya ucapkan tahniah kepada Abang Samsul Yusuf dan juga studio kembara serta tim serta pelakon semuanya saya ucapkan terima kasih dan tahniah ya semoga senantiasa memberikan sajian-sajian yang the best tidak pernah mengecewakan. Terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Buat teman-teman yang belum nonton langsung saja tonton guys karena di situ teman-teman akan mendapatkan pelajaran, pengajaran dan juga istilahnya rasa di mana perjuangan masa dulu tidak semudah kita sekarang menikmatinya. Terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.